Hi guys, welcome back to our channel. It's nice to see you guys again in virtual. So hari ini kita lagi ada di Gacoan Jimbaran lagi nyelesain uh, beberapa tugas lalu sambil nunggu uh, teman aku yang mau datang sudah janjian malam Jadi aku mau sharing kebetulan hari ini 23 Februari masih awal tahun ya uh, karena banyak banget uh, pertanyaan terkait dengan uh, yang lagi booming-booming booming sekarang ini yaitu yang pada mau tes LPDP atau beasiswa Fulbright, beasiswa lainnya dan yang menjadi senjata utama adalah tes TOEFL. Tes TOEFL, IBT atau IELTS dan sebagainya. Aku mau sharing di kesempatan kali ini kebetulan hari ini juga baru banget selesai tes TOEFL online. Jadi bukan yang paper based. Nah, karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman terkait dengan uh, paper base atau online test lalu mau ambil di mana saja. Jadi perbedaannya itu ada yang paper base dan juga online. Kalau misal paper base kita harus cari ke tempat yang menyediakan lembaga-lembaga resmi yang tergabung dengan uh, Ayf Indonesia yang benar-benar lembaga resmi ya. Jadi banyak juga tuh tempat-tempat tes yang dia itu tidak terverifikasi resmi gitu, teman-teman. Jadi perlu hati-hati, lebih baik. Langsung aja ke websitenya IAF Indonesia, dan cek lembaga-lembaga mana saja yang sudah punya sertifikasi resmi untuk tes TUFO online ini, karena kalau misalnya teman-teman tes yang tidak resmi sertifikatnya itu tidak bisa dipakai untuk mendaftar beasiswa-beasiswa untuk yang pertama LPDP ya, dalam negeri maupun luar negeri, karena balik lagi hasil dari skor kita bakal diverifikasi sama IAF itu sendiri aku bakal coba dulu bagiin 7 hal seru atau 7 apa ya Best experience yang bakal aku share di pengalaman aku saat tes TOEFL online. Dari pengalaman ini juga bisa membantu teman-teman yang sudah banyak sekali bertanya sesuai dengan pertanyaan teman. Dan untuk video sore ini aku bakal share dulu yaitu tujuh hal seru tes TOEFL online versi aku ya. So hal seru yang pertama yaitu kita bisa mengambil tes di rumah atau di mana saja. Jadi Ketika kita mengambil yang online, tidak dengan paper-based, itu lebih menghemat tenaga Kita tidak perlu ke tempat tes secara fisik ya Tetapi kita bisa mengambil tes ini dari rumah So, teman-teman perlu coba, apalagi ketika hari ini tanggal 23, 24, dan 25 adalah hari terakhir pendaftaran di website LPDP. Nah, lalu yang kedua, yaitu kita bisa lebih fokus mengerjakan soal Nah, kalau pengalaman aku pribadi itu tadi pagi ketika aku mengerjakan soal Oke okay, sorry, kameranya udah off sendiri Tapi masih ada sedikit Masih bisa kita selesai Jadi aku agak percepat ketika jelasin Terkait proktornya yang pas respon Uh, teman-teman tadi di kasus aku uh, aku sempat terkendala ketika ngerjain 10 menit terakhir soal reading yaitu ada kayak warning aku harus pilih exit dan ternyata ketika ada masalah seperti itu masalah teknis itu ternyata bisa langsung kontrol shift Q jadi akan keluar lalu kita login kembali ini suaranya sudah mulai keras semoga masih terdengar ya guys karena udah mulai jadi aku harus selesai video ini sampai akhir dan juga Uh, proktor aku hari ini itu baik banget gitu ya. Sampai video call ketika ada kendala waktu pengecekan uh, kanan kiri depan belakang saat notest itu dia cam di video call gitu. Jadi dia bilang kalau uh, di kamera aku itu lagi ngelag Jadi kita uh, cek via video call gitu. Jadi kita ngomong langsung dan dia cek langsung ruangan apakah ada orang atau tidak ada. Ya. Lalu yang keenam itu aku tulis di sini lebih praktis gitu, lebih praktis aja karena e, balik lagi ya di poin yang keempat tadi aku bilang kita lebih santai tapi bisa lebih serius mengerjakan karena lebih private gitu bisa lebih fokus gitu karena kita sendiri bareng dengan bareng dengan kita bareng sebenarnya sama test taker yang lain. Cuman karena online jadi kita nggak bisa saling lihat ya. Yang bisa saling lihat itu si test taker dan juga si proktor itu sendiri. Oke, okay, teman-teman. Lalu yang terakhir, ini adalah uh, yang paling seru sih di antara semua yang aku share poin sore ini. Ketika kita mengambil tes online itu ternyata kita bisa lihat langsung unofficial score kita ketika sudah selesai mengerjakan soal. Jadi ada pilihannya exit dan kita akan di Dikasih tahu, congratulation. Kita sudah selesai tes, lalu nilai unofficial kita itu. Langsung keluar, ini kita bisa tahu reading kita berapa, structure kita berapa, listening kita berapa, dan di bawahnya ada total score kita. Nah teman-teman, untuk unofficial score ini bisa kita print langsung, bisa kita foto juga, dan juga bakal dikirimin pdf-nya sama si proktor itu tadi. Jadi ketika teman-teman mungkin yang saat ini lagi daftar LPDP yang sudah hamin dua, bakal close, tetap bisa tes online dan hasilnya bisa langsung di-upload menggunakan an official score itu tadi karena untuk fisik yang kita dapat itu kayaknya di semua lembaga itu lebih kurang 7-14 hari pengerjaan lalu dikirimkan nah kalau misalnya temen-temen paper base itu temen-temen tidak bisa langsung tahu skornya kalau misal kita online test kan kita adalah anak muda yang sedang curious ya curious people seperti seperti Siapa ya yang selalu bilang Curious info Ah mau di Ayunda Jadi kita bisa langsung tahu skor kita berapa Ketika mungkin itu low kita bisa Oke okay, bakal tes lagi bulan depan Atau bakal coba lagi tes yang selanjutnya Atau mungkin kita mendapat skor yang sudah bagus ya Dari 500 ke atas itu sudah tergolong bagus cuma, 460 itu bisa itu sudah bisa dapat bronze teman-teman 4 uh, 460 ke atas sampai 500 something itu sudah dapat bronze lalu 500 ke atas yaitu dapat silver lalu uh, 500 tuh 600 itu dapat gold so teman-teman seru banget pengalaman aku pertama kali tes online dan hasilnya juga menurut aku ya untuk pertama kali tes online Monitoring online test ini sudah cukup bagus Dan aku bakal coba lagi mungkin next month Karena untuk ambil tes Tufel itu sendiri harus sebulan sekali Jadi kalau misal aku sudah ambil di bulan ini Aku tidak bisa lagi ambil di bulan yang sama Jadi mungkin aku bakal ambil um, bulan Maret ataupun April Karena kebetulan aku lagi dapat voucher test Tufel ITPR juga Uh, dan ini resmi dari lembaga IAF, jadi aku bisa pakai lagi buat tes di bulan ke bulan ketiga dan bulan keempat sebelum tanggal 22 April. Jadi aku pengen coba lagi mau nguji kemampuan aku seberapa, karena ada di part-part yang aku merasa masih lemah banget gitu. Jadi bisa coba, kebetulan aku dapat voucher ini juga happy banget karena lumayan ya untuk bayar uh, tes itu kisaran 500 sampai 600an kalau misalnya uh, ada lembaga yang aku pernah cek bahkan itu full full uh, ketika bulan februari ini lembaga itu sudah tidak mengambil lagi kandidat yang mau tes online karena banyak banget peminatnya gitu um, itu pun adanya tes di hari Rabu dan hari Sabtu nah ternyata hari Rabu dan hari Sabtu itu harganya juga beda jadi hari Sabtu itu lebih mahal, kemarin kalau tidak salah, itu di hari Rabu 580 lalu di hari Sabtu itu up to puluh something. jadi bener-bener juga apa ya, pricey dikit sih gitu